Hai semuanya, jumpa lagi bersama Fakta Uni 7. Hewan paling indah di dunia, dari mamalia hingga burung Semua hewan yang hidup di bumi ini indah Keragaman di planet kita tidak terbatas pada ukuran, bentuk, karakteristik, dan warna Berkat hewan-hewan cantik yang hidup di semua lingkungan ini Dunia menjadi tempat yang lebih menyenangkan, misterius, dan menarik dalam video kali ini, kami ingin mengajak Anda menyapa tujuh hewan terindah di dunia. Ini bukan berarti tidak ada hewan cantik lain di luar sana. Kami hanya menganggap makhluk-makhluk berikut ini lebih menonjol dari hewan lain. Mereka eksotis, anggun, dan agung, dengan jenis kecantikan yang luar biasa. Kecantikan atau keindahan adalah istilah yang luas dan subjektif. Jika ada hewan yang Anda anggap paling cantik tapi tidak ada dalam daftar ini, Tuliskan di kolom komentar untuk kami muat di video berikutnya. Berikut adalah hewan tercantuk di dunia. 1. Burung, Macao. Macau adalah burung eksotis yang mendiami hutan hujan Amerika Selatan. Mereka adalah anggota keluarga burung yang disebut Sita -Side. Kecantikan mereka adalah karena kombinasi warna-warna cerah di bulu-bulu mereka, kuning cerah, merah tua. Hijau rumput, biru, dan oranye adalah warna-warna utamanya. Banyak orang menjadikan macau sebagai hewan peliharaan dan mungkin itu sebabnya mereka menjadi spesies yang harus dijaga di lingkungan alam. Macau adalah burung berukuran sedang tetapi memiliki sayap besar yang menarik banyak perhatian ketika dibentangkan. Mereka adalah burung yang sangat sosial yang suka berjalan dalam kelompok, tetapi mereka paling indah di udara. Sangat menarik melihat sekelompok macau terbang karena terlihat seperti gambar pelangi di langit. Itulah sebagian alasan mengapa mereka adalah salah satu dari 10 hewan tercantik di dunia. 2. HARIMAU BENGAL PUTIH Harimau bengal adalah salah satu makhluk paling agung di dunia, diakui sebagai simbol keagungan dan kekuatan. Dengan penampilan yang agung, siapapun yang berada di hadapan makhluk ini akan terperangah. Tidak mengherankan bahwa harimau adalah hewan yang dipilih untuk menjadi karakter utama dalam banyak mitologi Yunani, Persia, dan China. Misteri dan mistik dalam penampilan mereka memukau siapapun yang melihatnya. Karena mutasi genetik mereka, beberapa harimau bengal terlahir putih. Karena kelangkaan sering membuat binatang lebih cantik. Maka harimau bengal putihlah yang masuk dalam daftar ini. 3. Angsa Kisah tentang itik jelek yang berubah menjadi angsa cantik adalah kiasan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa anak angsa, yang dikenal sebagai signet dilahirkan dengan bulu yang lebih gelap daripada angsa dewasa yang putih cerah. Namun semua angsa pada dasarnya cantik. Saat mereka tumbuh dan berkembang, angsa menjadi totem keindahan dan keanggunan. Dua hal itu adalah konotasi yang muncul di benak kebanyakan orang ketika mengamati angsa. Unggas satu ini menyergap kita dengan keindahan mereka dan mereka jelas layak menjadi salah satu hewan paling indah di dunia. 4. Merak Albino Bulu putih merak putih seperti salju dan terlihat seperti lukisan, membuatnya sangat unik. Burung ini adalah supermodel asli, selalu berpose, memamerkan kecantikan mereka kepada semua orang yang lewat di depan mereka. Mereka bukan hanya salah satu hewan tercantuk, tetapi pendekatan unik mereka dalam ritual perkawinan menjadikan mereka salah satu yang paling menarik. Seperti halnya harimau putih, penampilan merak albino disebabkan oleh genetika. 5. Lumba-lumba Kecantikan lumba-lumba melampaui penampilan fisiknya yang cerah. Manusia selalu menjadi penggemar lumba-lumba dan telah menikmati kehadiran mereka selama bertahun-tahun. Lumba-lumba melambangkan kegembiraan, kebebasan, dan spontanitas di dunia yang begitu terkendali. Saat Anda melihat sekelompok lumba-lumba berenang dan berselancar di ombak, suasana hati Anda langsung membaik. Lumba-lumba terlihat seperti selalu tersenyum. Mereka adalah makhluk yang bisa meningkatkan mood, dan semuanya ini disebabkan oleh penampilan mereka yang menyenangkan. 6. Mandarin Fish Di antara banyak ikan indah yang hidup di laut, Mandarin Fish menonjol karena keagungan penuh warnanya. Penampilan elektriknya membuatnya tampak mengandung cahaya internal yang membuatnya bersinar. Ikan ini adalah salah satu makhluk yang paling dicari oleh fotografer bawah laut Meskipun membuat cahayanya sendiri, Mandarin fish sangat pemalu dan lebih suka muncul di malam hari ketika mereka pergi keluar untuk kawin Secara kolokial mereka disebut Mandarin karena mereka menyerupai naga legendaris China Ketika mereka berenang, mereka menjadi salah satu hewan paling elegan di dunia 7. Cameleon atau Bunglon Cameleon barangkali adalah reptil terindah di dunia. Bayangkan Anda bisa berubah warna tergantung pada lingkungan Anda seperti mereka. Mereka berubah warna untuk membuat diri mereka samar atau untuk pamer ke calon pasangan. Cameleon sering tertukar dengan bunglon, meskipun keduanya berbeda. Cameleon dapat berubah warna karena memiliki sel-sel pigmen di kulit mereka yang disebut kromatofor yang memungkinkan mereka untuk berbaur dengan lingkungan. Mengubah ton warna setiap kali mereka ingin bersembunyi dari predator atau unjuk gigi untuk ritual kawin.